assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi dulurku semoga hari-hari anda selalu diberi kelancaran dalam hal apapun serta manfaat dan barokah seperti biasa hari ini kegiatannya jualan dan tidak lupa saya doakan bagi saudaraku yang lagi sakit mudah-mudahan lekas diberi kesembuhan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Iya. di sekali-kali. 9.000, Ran. Apa kilo Biasanya setengah kan lima ngewi eh malah murah 1.000 sampean. Are milih opo sih, sih, Re? golek dirah oleh. Diborong amalah demen aku. apa? Yo engko digawe duwen jajan pisan, saya mau masak susu. Uh, rugi lihat nyusul lihat disusul ibran Ya aku sebuah Apa-apa Ya, gue, apa -apa gue. <laughs> ya gue ceripeng sebuah bu. Iya sebuah ya, Sebuah bu. Ya. Ya. <laughs> Untuk kipa, kipa. Kipa. Oh, oh Yo ya, enak sih maksudnya enak rasanya. Iya Pergi ke negara nih aku ratitan oh ya bener lagi, ya enak rasanya enak memang tuh. Ah, ketok. Cita-cita apa tuh <laughs> Apa lah <laughs> Terima kasih mbak ya. E. Oh rawa. <laughs> Begitu. <Buk -buk hidup. laughs> dua setengah. Bahwi mikirku malah payu. Nah kalau orang ngerti ini dibakun juga ke wah, ke nikir pirang-pirang dari sini itu karena lorong karena lorong karena lorong yang apa-apa itu enggak seperti gunungnya kacang orang pate kalau ya kita nonton betul sekali berapa tujuh setengah gitu cilik men tak Orang jati, deh ya saya... Malah Jamur 5000 <tuk tangan> <tuk tangan> Karena Cuaca mau hujan. <tuh> Wah, mendung nih iki Ada-ada-ada aku pula aku terus ya terus iya kok kan ada kan kan lah ada sampai anak tak ya nanti ngusap kalau ini belonjo, tau, bumbu Lali, Rablonjo, aku eh. lingan Thank you Ora Where the door do you masalahnya melebihi kita iya oh. udah siang kau ular menjadi gede ya bener oke, nah, nah, nah, nah, <gulang. gulang>. apa yang apa yang ini eh? apa kita ane minggu tanggal Apa apa Tanggal Tanggal kan anu kali nah, cuci rumahan malam rebuk, rebuk ah, ah. Ya. karena kan cuma leking barang kan payudara saya kilarang ya, lah nggak setiap pasar kan C&C Pasar pain, Pasar kon Pasar tidak nah, Maksudnya siaran radio ya di setengah itu di nah, nah, Yang di mulai larang, kira? Sempaling larang C&C ngono sempaling larang biro apa? Sing paling larang regane. Gambang awal tanggal siaran. Lah Berarti udah sampai batang tho? Oh, Berarti sampai Wohnanya pelangganku ngertinya murah itu jalur ya. tak tak tak murah mungkin ya di santoli selarang tak ini. orang ngerti sales atul ditol Sales ngerti. Lihat itu. apa ya sebenarnya tak benar nih, laran. Itu leuhudannya sih doa terang bora lah, karena apa? Cuacanya ya sini kayak mendung, ora mendung, ora. Orang lalu cuacanya apa? Bahkan leuhudan deres apa enggak? Ya bakalnya deres itu. baru betapa kalau gur ini ini munak munak ah ah aku tak mumpung terang kita tak langsung lanjut saya terang nggih matur suun ah astagfirullahalazim ini ribu bantal. Eh? ribu bantal 10.000 ribu bantal ya maksudnya gede orang cili, rakyat cili. <laughs> jadi orang yang ya cili ini setengah Jajan, jajan, jajan, jajan, jajan. Ayo jajan, jajan. Oke dulurku sekian dulu ya kegiatan kita hari ini Ini posisinya sudah setengah perjalanan Seperti biasa mampir dulu ke rumah ibu uh, kelihatannya dagangannya masih lumayan banyak sih uh, Karena tadi itu Di daerah yang pertama jualan itu yang keluar dari pasar itu banyak yang rewang Kayaknya itu ada yang repot gitu loh di tempat orang Ewo Jadi ya yang belanja itu tadi cuma sedikit Ya kira-kiranya masih banyak juga ini ah, Alhamdulillah ini masih sisa satu ya Mendingan lah ikannya itu cuman kalau sayuran ya masih lumayan banyak ah. Ah, Apalagi ya ah, Ini kereh masih banyak eh ah. ah, Alhamdulillah sisa satu sih ah. Apalagi ya hmm, Kalau tahu masih full ah, ini Tahu masih lumayan banyak ini ah, Mudah-mudahan nanti bisa Habis, habis nah ini saya tutup dulu ya soalnya kalau nggak ditutup itu nanti tahu ini bahaya karena susah ditutul pitik apa itu ya, ditutul itu dimakan ayam biasanya seperti itu ditutuli nah ini saya tutup terpal dulu biar aman nah. kemudian ah ya. sudah sih itu dulu ya dulurku. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye